Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 940.000, naik Rp 3.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp 551.000, dan untuk cetakan 1 gram dijual seharga Rp 998.000. Emas cetakan Antam hari ini telah tersedia kembali di Pegadaian. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.608.000, sedangkan emas Antam Rp4.749.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram, harga emas UBS dipatok Rp9.168.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.439.000. Sekian harga emas untuk tanggal 19 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.